Hai kawan EP channel yang terbaik seperti biasa sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya saat menjalin sebuah hubungan pasti ada saja hal-hal yang membuat kita berselisih paham dengan pasangan apalagi bagi pasangan yang sudah menikah meski demikian setelah berselisih paham ada baiknya untuk langsung berbaikan dengan pasangan Memang, proses adaptasi terhadap kebiasaan dan karakter pasangan yang berbeda dengan kita tentu menjadi tantangan tersendiri. Pertengkaran antara pasangan menjadi hal yang lumrah terjadi. Setelah bertengkar tentunya kita ingin segera berbaikan dengan pasangan. Tapi seringkali kita merasa gengsi bahkan canggung untuk mengibarkan bendera putih lebih dulu. Untuk itu, ini beberapa tips yang bisa digunakan saat Anda dan pasangan menghadapi pertengkaran. Yang pertama menghitung sampai 10. Saat Anda mendengar sesuatu yang tidak Anda sukai, ambil napas dalam-dalam dan berhitunglah sampai 10. Tentunya Anda tidak ingin menyakiti hati pasangan dengan ledakan emosi yang cuma sebentarkan. Kedua berbaik dengan pasangan melalui cara jangan berusaha untuk menang. Ingat, ini bukan lomba. Dalam perdebatan dengan orang yang dicintai, tidak ada benar dan salah. Bahkan meski saat bertengkar anda sangat yakin bahwa andalah yang benar, semua itu tidak akan penting lagi setelah pertengkaran kalian selesai. Juga, tidak ada salahnya jika anda berinisiatif meminta maaf kepada pasangan terlebih dulu. Yang ketiga ketahui posisimu. Saat anda mengambil napas dalam-dalam, pikirkan lagi apa yang membuat anda marah dan merasa tak nyaman. Bisa saja sumbernya ada pada diri anda, jadi jangan ragu untuk mengakui kalau anda yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Yang keempat beberapa hal tak mesti harus jadi perdebatan. Beda pendapat itu wajar, apalagi setelah menikah kita harus beradaptasi dengan cara hidup pasangan yang jauh berbeda dengan kita. Tapi ingat, tak semua masalah harus diributkan. Pandailah memilah mana masalah yang benar-benar penting dan mana yang tidak. Yang B kelima lakukan sesuatu yang mustahil. Ngaku deh, saat pasangan melakukan kesalahan, kita pasti langsung mengaitkannya dengan kesalahan dia yang dulu-dulu. Karena itu, coba tempatkan diri Anda di posisinya, pahami pola berpikirnya. Maka Anda akan mendapatkan sudut pandang berbeda terhadap masalah yang Anda temui. Yang keenam beri pelukan saat berbaikan dengan pasangan. Saat bertengkar, tentunya kita paling ogah bersentuhan fisik dengan orang di hadapan kita. Kontak fisik akan mengingatkan Anda bahwa dia adalah orang yang Anda cintai. Jadi, jangan ragu atau malu untuk minta pelukan, juga jangan pelit untuk memberikannya. Yang ketujuh, buat tanda khusus untuk menghentikan pertengkaran. Penting sekali membuat sinyal khusus yang dimengerti oleh Anda dan pasangan, jadi ketika pertengkaran menguncak Anda bisa segera menghentikannya. Bisa dengan kalimat tertentu atau bahasa tubuh yang Anda berdua sepakati. Ini sama saja dengan memberitahu pasangan Anda secara tidak langsung bahwa Anda hampir kehilangan kesabaran dan bisa meledak setiap saat. Yang kedelapan, melawaklah untuk berbaikan dengan pasangan. Katakan hal lucu apapun yang melintas di pikiran Anda, lelucong sangat efektif meredakan ketegangan. Jika Anda dan pasangan bisa tertawa di tengah pertengkaran, pikiran Anda bisa kembali jernih dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Yang kesembilan, pergi tidur dalam keadaan marah itu baik. Para ahli menyatakan bahwa argumen antar pasangan tak mesti harus diselesaikan hari itu juga. Coba endapkan masalah selama semalam dan buka kembali argumen tersebut keesokan harinya dengan kepala yang lebih cernih dan emosi yang lebih stabil. Cara ini dipercaya dapat membuat Anda dan pasangan lebih mudah untuk memaafkan satu sama lain dan membuat kondisi menjadi lebih baik. Dan yang terakhir berikan sesuatu yang dapat menyenangkan pasangan. Lingkungan sekitar bisa mempengaruhi hubungan Anda dan pasangan. Cobalah memikirkan sesuatu yang membuat Anda dan pasangan merasa rileks. Contohnya yaitu minum-minuman hangat, duduk bersama sambil minum teh hangat akan membuat Anda ingat bahwa ini bukan saatnya bertengkar melainkan bersantai. Itulah 10 cara berbaikan dengan pasangan yang dapat Anda lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan semoga hubungan dengan pasangan pun semakin mesra hingga kemudian hari. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.